Mila ini kadang-kadang, tapi mohon maaf bapak, di kadang-kadang memang beda-beda dari yang lain. Ini beberapa kali ada youtuber-youtuber YouTuber yang datang. Itu kalau mereka apa tanpa seizin mereka juga kami juga yang kesaruan tak bisa disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sedulur dari Mang Dayat Masih dari negeri para Puyang Kali ini kita akan mengulas Tentang Puyang Syekh Naga Berisang Lokasinya ada di Desa Betung Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan Dijelaskan oleh narasumber Bahwa ini adalah makom Atau petilasan dari Syekh Puyang Naga Berisang Walaupun ini adalah makom Namun punya keunikan Yang panjangnya mencapai 12 meter Selain itu, banyak juga cerita-cerita fenomenal mengenai Syekh Naga Berisang ini. Siapa sebenarnya Syekh Naga Berisang ini? Dan apa yang tersimpan di balik makam Syekh Naga Berisang ini? Sebelum kita lanjut, Mangdayat ingat dulu. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Semoga kita galo-galo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tercapai segala hajat. Wong Palembang ada di bangku Sare Adi Junjung. senyum sehat. indah adalah senyum kita. Moyang sehat. Nagawrisang, sebetulnya kami ini masa transisi, Bapak. sehat. Bapak. Semuanya yang tua-tua dekatik lagi, oh, itu, iya. Kemudian yang muda-muda ini, belum galah, nah, nah, yang kami yang ini, jadi antara hmm. cerita itu ada yang nyambung atau yang tidak, ataupun hmm. uh, sesuai dengan yang dahulu atau tidak. Hmm. Nah, tentu dalam hal ini namanya cerita, hmm. nah, cerita ini kadang-kadang bermacam-macam pendapat, iya, yeah. sehingga kepastiannya juga entah berantah hmm, alam, ya, alam. Ya, kalau melihat dari nama hmm. seh naga brisang hmm. tentu kita sepakat bahwa nenek moyang khusus naga brisang ini merupakan keturunan Arab pasti hmm. ya, seperti itu yang hmm. ya. tetapi beliau ini merupakan salah satu uh, keturunan yang datangnya dari Pulau Jawa Cirebon. Jari -jari. Ya kalau melihat cerita, mm -hmm. ini bukan makam Pak, oh, tapi apa, makom. Makom. Iya, perbedaannya ini. ya tentu tulisannya tempat bertapa. Mm -hmm. nah, tapi memang hilangnya di tempat ini. Iya, iya, iya. Ya. Senaga ini beda dari nah, apa? Dari makam-makam yang lain. Bahwa. Uh, pada zaman dahulu kala, selain daripada mempertahankan wilayah kekuasaan Daripada raja-raja zaman dahulu, hmm. mereka juga menyebarkan agama hmm. Nah tentu rata-rata orang mencari kesaktian sesuai dengan zamannya dulu Karena berperang, mempertahankan dengan kekuatan adu apa, Kesaktian ya nah, Seperti itu Ya, tapi mendengarkan kata naga berisang ini aku yakin bukan suatu nama asli. Iya, iya. Katakanlah nama Bateri, jajuluk, ya, jajuluk, jajuluk, jajuluk itu ya, sesuai ya. dengan gelarnya. gelarnya, sesuai biasanya dengan apa kesaktiannya. <tuk> naga berisang, ya, menurut orang-orang <tuk> tua tua <tuk> itu naga berinsang pak. Oh, naga berinsang. Iya, oh. naga berinsang. Waktu itu dimintalah Ataupun mungkin tergerak hati untuk uh, mempertahankan wilayah di Sumatera Selatan, hmm. itu waktu disebutkan itu, zaman susunan hmm. memang, Iya. dengan masuknya bangsa-bangsa penjajah di daerah kita, Yang nah, tentu saja kekuatan daripada bangsa-bangsa asing untuk apa. Uh, merebut tur dengan kekuatannya tentu beda dengan kekuatan kita ya, ya, ya, ya. Uh, Sehingga supaya tidak bisa masuk Mereka ini disuruh apa, mem, apa mem, mem, Melakukan suatu uh, kebiasaan Ataupun yang dia tahu hmm. uh, Dengan kesaktiannya dia menghisap Laut Palembang Hmm Iya, sehingga bangsa-bangsa penjajah katakanlah bangsa Portugis dan sebagainya itu, iya ya, tidak bisa masuk. Iya, hmm. gara-gara ya laut lembang itu surut, surut. Ya. sehingga kapal-kapal asing atau kapal-kapal penjajahan itu tidak bisa masuk, tidak bisa masuk. Sumatera Beliau yang ada di daerah pesisir Kombing ini itu sekitaran pada tahun 1400-an atau 1300-an oh, itu. Iya, iya. Sama dengan tuan, tuan di pulau iya, uh, iya, semasa. semasa. Nah, ini panjang berapa meter ini ngomong-ngomong. Kalau dulu boleh dikatakan seperti inilah Dua belas meter lah, ini dua kan? belas meter, Pak. Dua nah, iya, belas meter, dua belas meter. Dari Kalau rumah. dulu katanya nah. ini sama dengan masyarakat umum biasanya, Nah, tetapi dia berpesan hmm. bahwa tolong saya makamkan, hmm. kalaupun saya meninggal ataupun ya wafat katakanlah jangan menurut apa masyarakat biasa masyarakat umum biasa hmm. ini pernah saya paparkan hmm. kalau demikian ini belum apa agama Islam saya katakan dah hmm, hmm. tapi dia, beliau ini tokohnya hmm. Hmm. Seh, iya, seh. semua yang ada di atas hmm? ataupun di bawah beliau pun sudah makamnya seperti orang Islam saya iya. ini sudah menghadap kiblat. Iya. Ya? Nah ini tidak, tidak oh, menghadap. Ya, menghadap. Ya, tetapi atas permintaan beliau, hmm, kalaupun hmm. saya uh, akan dimakamkan, tolong uh, jangan searah dengan Qibla. apa kiblat. Hmm. Karena kalau dia di sini sungai pak dulunya sini nih sini, sini ini batas sungai oh. di batas jalan jadi sungainya batas inilah ya ini ini, ini inilah ini sungainya ini. ya pinggir sungai ini nih oh. ya pesan beliau tolong jangan memotong jalan dengan macam sungai ya ditakutkan nanti ataupun dipastikan bahwa sungainya akan mati sedangkan sungai merupakan tempat kehidupan masyarakat ini pun tempat poros jalan karena dulu Sungai transportasi kita, iya. seperti ini ya, ya. Ini kalau menurutkan penjelasan bukan ini, karena saya sampaikan tadi ini merupakan bentuk Masalah. apa makok, mako. mako, mako. ini tempat di bertapa, hmm. itu pohon aren yang dikubur gitu. hmm. Hmm. Berlalu... Tapi dia dipastikan ada di atas sana itu, hmm. tapi setelah dilihat, begitu saat ditabang katakanlah musuh hmm. eh, ternyata tidak ada lagi seperti oh, yeah. itu sehingga mereka menganggap tidak eh, ada lagi ini mungkin sudah meninggal dan lain sebagainya sudah oh. kuburkan itulah oh, yang batang aren yang batang aren itulah jadi ada yang oh. ngomongkan seperti Indonesia, itu. Jejak di Nusantara seperti hmm. itu beliau ini merupakan salah satu penyebar agama iya penyebar agama kemudian merupakan dengan kesaktiannya dapat menguasai atau mengamankan suatu wilayah tetapi ada kesimewan dikatakan bahwa beliau ini masuk-masuk akal juga ya. saya tahu nih, ini adalah penggoyang yang sering menolong oh, ya. penolong iya nolong pak iya ini bukan cerita-cerita apa ya Orang lain, iya, tetapi iya, iya. yang kami alami, Iya. iya capek. Mau salah satu contoh. Apa jadi pada tahun 15, 1957 hmm. orang tua kami ini merantau ke Palembang, oh, ayah ke daerah Musi, heem, uh, di heem, kata hmm. bapak Lompat. dulu heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, pada saat itu dituduhlah oleh orang-orang di sana bahwa bapak ini dari ngambil durian yang kebetulan kulitnya ada di pinggir jalan di, dipijak oleh anak gadis orang musi itu sehingga dengan demikian ya orang laki akan malas sakit hati nah timbullah berniat untuk apa mengusir katakanlah bapak e, e. ini kejadian sesungguh pak ini enggak ya bahwa kenapa? tapi ada yang ngomong yang mungkin masih berbaik hati dengan oh, iya, bapak iya, iya. katanya bukan kalau iya. orang itu datang nanti malam datang rami rami jangan bapak turun jangan dilawan iya nah. karena mereka punya senjata dan sebagainya iya hmm. nah ya namanya di pondok mungkin tidak papan ataupun dari bilah dan lain sebagainya ya tinggal hmm. mudah melihat di mana orangnya? Ya, ya. Enak eh, yang ada di dalam itu, ya nah, ditantanglah orang-orang itu disuruh turun, ya dengan informasi yang demikian kata orang jangan dituruni, bapak tidak turun. Nah, nah jadi umat kami atau orang tua ibu kami ini ya. panik, sehingga hmm. tersebutlah beliau ini oh. bahwa anak cucumu sekarang dalam keadaan katakanlah bahaya, minta pertolongan, ya sehingga ada suatu bunyi, ya, bunyi kata umat ini kalau yonian tolong dekat lagi sampai-sampai hmm. bunyi itu ada di bawah Umang. pondok itu. Iya. Yeah. Setelah besok itu ditanya ya, dari kejadian bunyi itu datang, berangsur-angsur sudah manusia menghilang-hilang-hilang-hilang. Besok ditanya ngapo hmm. ada yang apa, ngusir atau yang ditunggu harimau sama oh, itu nah, itu ceritanya, sih, untuk pergi saya sendiri juga itu oh, dia dalam bentuk harimau kan? iya, waktu saya di apa, di Bengkulu mana, Bengkulu, mana? iya, saya juga mana tahu ke sana, sama persis pak jadi ada orang di sana ada kebiasaan minum racun dan sebagainya oh, iya, itu, iya, ya ada iya. ya, di minum racun saya dibangunkan oleh Ayu. Nah istri kakak katanya ada keluarga kita yang minum racun. Ya saya katakan mana saya tahu gimana caranya. Iya. Ya. Nah, pokoknya lihat dulu. Tel dilihat, jadian aku sendiri menyaksikan dalam keadaan kejang, mulut tidak dibuka. Tahu-tahu aku sudah lupa. dan minta alat-alat dan sebagainya untuk menawarkan racun. Setelah dia ya ditanya besok siapa, ke katanya. Mereka kan tak tahu siapa eh, ya. yang puyang nolong nih Katanya naga Nagabrisang, oh ya Dikatakan, itu hmm. poyang kita dari Kombing Nah yang lucu lagi ada Waktu zamannya Perang kita dengan Mutimur Timur 75? Iya Ada orang dari seberang datang tentara Dengan pakaian dinas Nyari rumahnya Nagabrisang hmm, Rumah Nagabrisang? rumah rumahnya Nagabrisang Ya orang tentu saya melongo. Oh, iya, ya, karena bukan rumah, hmm. makam. Seperti itu. Iya. Hmm. Nah, ya. kata kan tidak ada rumahnya, yang ada Maka. makamnya ada. Hmm. Nah, benar ceritanya. Nah, katanya waktu saya memimpin perang waktu melawan saya dapatkan hmm. Timur Iya, ada seseorang yang menyerupai komandan beliau. Hmm. Iya, bawa terus terus terus terus, terus maju terus. Nah, jadi terus, kalau yang keajaibannya itu dilihat yang tentara itu kok semua peluru itu ada yang nyampe ke tubuhnya hmm. seperti itu. Nah setelah selesai mereka terpukul mundur. Ditanya, uh, ditanya, apa siapa? Hmm. Nah, dosa saya, saya sampaikan siapa saya. Kamu setelah berperang ini atau pulang setelah apa? kan kegiatan ini kamu kunjung-kunjung ke rumah aku tempat aku di desa Batung semua terlengkap iya, iya, iya. iya. ayah datanglah cepat-cepat ya, nakal demikian artinya berisang mm. yang nolong gitu. yeah. sehingga ya zaman sekarang katakanlah kalau orang mau, mau masuk polisi masuk tentara dan lain pasti mereka kalau mm. anak cucu kita ba mm masih berziarah ke beliau ini menolong. iya penolong dia saling sering menolong walaupun ada kesulitan kesulitan kita insyaallah ditolong oleh beliau dengan tiba-tiba, walaupun kita tidak minta membawa kedamaian kepen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 Yes,